pakai maskernya coba coba dipakai eh pakai maskernya ya coba dipakai. bener makanya masker itu. Karena ya. bener maskernya dong. Salah ya. Ini salah. Atas udah, entah.